Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sebuah so, pembelajar sekalian Kita masih membahas tentang kurikulum merdeka Kita bahas bagaimana cara paling mudah dan simpel membuat jadwal pelajaran Kurikulum merdeka baik intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Konten ini saya buat karena masih saja banyak yang bertanya secara detail secara mudah atau simpel bagaimana cara membuat jadwal pelajaran uh, intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, mari sama-sama ke TKP. Oke kita mulai Merancang jadwal pelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pelajar Pancasila uh, Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Namun nanti ini saya hanya mencontohkan Jenjang SD, SMP, dan SMA Nanti untuk PAUD dan SMK itu Tinggal menyesuaikan Ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan Untuk membuat jadwal intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang saya sebut P5 Kurikulum Merdeka. Pertama, hitunglah jumlah alokasi waktu intrakurikuler dan P5 per pekan semua mata pelajaran. Misalkan kalau di SMA itu matematika itu jam intrakurikulernya adalah 3 JP per pekan dan untuk P5-nya adalah 1 JP per pekan, maka jumlahnya atau totalnya adalah 4 JP per pekan untuk mata pelajaran matematika itu yang saya sebut dengan menghitung jumlah alokasi waktu intrakurikuler dan P5 per pekan semua mata pelajaran nah langkah kedua buatlah jadwal seperti biasa seperti kurikulum 2013 dengan dengan alokasi waktu masing-masing pelajaran adalah jumlah jam intrakurikuler Dan P5 per pekan Yang sudah kita hitung pada langkah Pertama tadi Kemudian Langkah ketiga distribusikan Pelaksanaan P5 Dari Juli sampai Desember Untuk semester ganjil dan Januari sampai Juni untuk semester genap Dengan total 9 pekan Kenapa 9 pekan Karena alokasi eh, Waktu proyek Penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 itu adalah 25% dari seluruh total e, pembelajaran Nah, seperempat atau 25% dari 36 pekan asumsinya maka ketemunya adalah 9 pekan ya Dan Nanti maka 9 pekan inilah acuan kita untuk membuat distribusi e, pelaksanaan P5 Alokasi waktu per pekan semua mata pelajaran tidak berubah Alias sama baik intrakurikuler maupun P5 Artinya begini ketika nanti guru matematika itu mengajar intra itu 4 JP Dimana 4 itu sudah 3 plus 1 3 itu adalah intranya 1 adalah P5 nya Maka nanti ketika dia mendampingi Jadi nanti mungkin, mungkin bukan mengajarnya mendampingi P5 Itu alokasi waktunya sama yaitu 4 jadi ketika mengajar biasa intra 4, ketika mendampingi P5 itu juga 4. Itu yang saya maksud langkah ke ketiga. Oke, kita mulai dari struktur kurikulum SD MI atau derajat kelas 1 ya. Uh, Di mana kelas 1 ini baru ada 7 mata pelajaran ya pendidikan agama dan budi pekerti sampai dengan bahasa Inggris Di mana bahasa Inggris pilihan, pilihan artinya kalau memang SDM tidak tersedia maka tidak perlu diajarkan Nah untuk pendidikan agama ini 108 per tahun ini untuk intra maka dibagi 36 ketemunya adalah 3 Jadi 3 ini dari 108 dibagi 36 36 itu dari mana? Asumsinya adalah per tahun itu terdiri dari 36 pekan Nah kemudian untuk P5 nya itu per tahun adalah 36 CP Kalau dibagi 36 tentu ketemunya adalah 1 ya. Maka total Jumlah JP untuk pendidikan agama 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya? Pendidikan Pancasila, ini 144 per tahun Maka per minggunya atau pekannya itu sama dengan 4 Kemudian P5-nya sama dengan 36 per tahun Sama dengan 1 per pekan 4 tambah 1 sama dengan 5 Nah, semuanya nanti kita jumlah Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, Seni dan Prakarya Ini semua kita total 4 585442 maka ketemunya adalah 3 30 secara vertikal kita jumlah ketemu 30 nanti secara horizontal kita jumlah juga ketemu 3 30 23 dari mana 3, Plus 4, plus 6, sampai dengan plus 2, sama dengan 23. 7 dari mana? 1, tambah 1, tambah 2, tambah 1, tambah 1, 7, 23, tambah 7, sama 30. 4, tambah 5, tambah 8, sampai tambah 2, 30. Jadi secara vertikal jumlahnya 30 secara horizontal juga ketemunya 30. Oke. Nah, maka nanti ketika menjadwalkan maka untuk kelas 1 SD ini per minggunya atau per pekannya itu anak-anak belajar selama 30 JP ya dengan dengan ketentuan pendidikan agama dan budi pekerti dapat jatah 4 JP, pendidikan Pancasila 5 CP sampai bahasa Inggris 2 CP JP. Kemudian untuk struktur SMP ya, cara menghitungnya sama ya. Pendidikan agama dan budi pekerti ini totalnya 3, 3 ini 2 tambah 1. Pendidikan Pancasila 2 tambah 1 3, bahasa Indonesia cukup banyak 5 tambah 1 sama dengan 6, matematika 4 tambah 1 sama dengan 5, sampai dengan seni dan prakarya 2 plus 1 sama dengan 3. Maka ditotal secara Vertikal ketemunya 39 Atau secara horizontal 29 tambah 10 Juga ketemunya 39 Maka untuk SMP Kelas 7 nanti anak-anak Itu belajar Sebanyak 39 JP per pekan Dengan ketentuan nanti Berikan agama 3 JP Pendidikan Pancasila 3 JP Sampai dengan nanti seni dan prakarya 39 JP Nah sekarang kita lanjut yang SMA Dimana SMA ini Struktur kurikulumnya yang kelas 10 Melanjutkan SMP ya Jadi tadi SMP ini ada 10 mata pelajaran, pelajaran Maka nanti di SMA juga terdiri dari 10 mata pelajaran Cuma alokasi waktunya yang berbeda Tadi kalau SMP ini totalnya baik intra maupun P5 adalah 39 CP, Kalau SMA ini ketemunya 44 JP per pekan Yang perlu diingat ini 44 per pekan ini belum termasuk muatan lokal ya Nanti kalau sudah masuk muatan lokal maka jumlahnya plus dua lagi menjadi 46 gitu ya Nah setelah kita menghitung Menjumlah masing-masing mapel Semua mata pelajaran Jumlah intra dan P5 sudah ketemu, totalnya sudah ketemu, maka berikutnya kita membuat jadwal seperti biasa ya Ya membuat jadwal saya pikir tidak perlu saya jelaskan, ya tidak juga perlu saya contohkan kan Wakil kurikulum sudah biasa membuat jadwal gitu kan, jadi jadwalnya seperti kurikulum 2013 Saya ulang, seperti kurikulum 2013 gitu ya dengan catatan alokasi waktunya ketika ngajar itu sudah ditotal Antara jam intra dan jam P5 Nah ketika jadwal pelajaran itu sudah jadi Maka langkah ketiga itu adalah distribusi alokasi waktu kurikuler dan P5 uh, Tadi kan saya bilang bahwa dalam satu tahun itu jatah atau kuota Uh, proyek P5 itu adalah 9 pekan Nah 9 pekan ini bisa kita distribusi Untuk semester ganjil misalkan 5 pekan Untuk semester genap misalkan adalah 4 pekan Sehingga totalnya adalah 9 Nah untuk, untuk Agustus misalkan ya Ini misalkan Agustus ini proyeknya adalah Atau P5 nya adalah pekan kedua Kemudian Intranya Juli belum ada proyek maka intra Agustus pekan pertama itu masih intra Pekan ketiga juga intra, pekan keempat juga intra Nah kemudian September juga begitu pekan kedua Dipakai sebagai P5 sampai dengan Desember Nanti sejumlah lima pekan ya Apakah nanti eh, pelaksanaan P5 itu harus di pekan, eh, di pekan kedua Agustus? Di pekan kedua September ini, tidak yang penting. Ini totalnya lima, gitu ya. Entah di akhir, di, di pekan keempat, di pekan ketiga, di pekan pertama, terserah. Yang penting dalam satu bulan ini, itu tiga pekan ini untuk intra dan satu pekan untuk pro, proyek. Sama kayak di September ini satu pekan untuk proyek, tiga pekan untuk mana dimanapun letaknya itu tidak menjadi ma masalah. Kemudian di September, di semester genap juga begitu. Dimanapun kita letakkan pekan untuk P5 tidak masalah. Pekan keempat, pekan ketiga, pekan ke satu terserah. Yang penting jumlahnya ini 4 ini 5 sehingga 5 tambah 4 sama dengan 9 pekan tadi sudah saya jelaskan kenapa 9 pekan dalam satu tahun karena asumsinya adalah efektifnya adalah 36 pekan seperempatnya itu adalah 9 pekan dan perlu saya garis bawahi tadi bahwa jumlah JP itu masing-masing mapel itu sama ketika mengajar intra dan mengajar atau mendampingi pp 5 Artinya begini, nanti ketika guru matematika itu e, mengajar bulan Juli, mengajar intra, ya belum proyek, dia pegang jam e, 4 CP per pekan. Empat itu dari tiga ditambah satu. Nah, nanti ketika proyek, dia sama jamnya juga 4 CP. Tetapi beda. Beda kegiatan ya beda haluan kalau intra dia mengajar Tetapi kalau dia melaksanakan P5 hanya mendampingi Kalau nanti fungsinya fasilitator maka eh, dia akan membantu mengajar memberi materi Tetapi kalau bukan fasilitator di P5 tugasnya hanya mendampingi pelaksanaan P5 jadi sampai di sini saya pikir sudah jelas ya yang perlu ditegaskan bahwa membuat jadwalnya tidak ribet, simple, sederhana, sama kayak eh, 2000, sama kayak kurikulum 2013. Yang penting kita mampu pertama tadi menjumlah dulu ya, menjumlah dulu eh, jumlah jam intra dan P5 sehingga ketemu masing-masing total semua mata pelajaran. Kemudian kita buat jadwal seperti biasa, seperti biasa. Kemudian setelah itu kita distribusi ya seperti ini sejumlah 9 pekan per tahun untuk melaksanakan P5 di mana ketentuannya jam untuk intra, jam untuk P5 itu sama, tidak berubah. Dua-duanya adalah total jumlah dari jam intra dan jam P5. Oke sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.